warahmatullahi wabarakatuh. Masih di gimana kabarnya semuanya? baik-baik saja Mas Hari ini Saya mau mancing lagi. Sawadika. bersama Angler Mania. Mangun fishing itu dia sama Mas Apa. Sawadika. Sawadika. Temani mereka berdua Mas. Jadi ini hari ini saya diajak banyak-banyakan anda ikan, Mas. Siapa dapat eh, siapa yang paling sedikit ikannya harus nyemplung di kali. Nah, itu katanya yang paling sedikit harus jebur di kali, Mas. Oke. Siapa, siapa, siapa? Harus lolos. Kita langsung gasken, Mas yo. Umpannya Gas. umpannya suket, Mas, rumput. Rumputnya ini dia. <laughs> Umpannya iki, Mas umpannya suket iki. Iki, umpannya di sini nggak usah beli gratis. Kira-kira ada yang mangan apa pora. orang mangan berarti ya aku kudu nyemplung neng kali, oke. Okay. Sepotnya ini, Mas. Cuacanya angin kenceng, agak sedikit mendung. Dan ini udah sekitar jam satu, oke. Okay. Kita langsung uncal saja. Kita kasih umpan dulu langsung kita lima Oke, okay, let's go. Begini, oh. tolak, tolak. Jadi, <laughs> iki belajar ceritane iki belajar nggowo umpan suket, guys. caranya ngene, Mas. Iki kan suket. Iki hmm. Suka, di suket rumput. Rumput alias Sumput. suket. Nah, nah, iki kan ditaleni ini. Masuk, mlebok niki. Oh, selep. Iki digeret, Re selap nah, terus diserap orang, Lep, hmm. mas. ini, ini pancingnya ini mata kailnya mas, silakan cepet nih, dicincap nih, mas, ini mas ser, nah. sukete, so, jusing, ono, guwi mas, jinggrupani, jing ini mas, pupuse mas, pupuse mawon, pupuse, mas pikir, mas, pikir, pikir, pikir, pikir, pikir, ujungnya dipotong sedikit keseh tak jumutnya jadi 10 bulan ini serp yes begini serp aduh aduh tanganku macet, ini terus dia nggak nilai lembur ini ya nah terus dicipnikono oke oke ini dong sampun liannya ya cuma seperti itu mas suket liannya maksudnya ya Gula yang sing nong masih, oh cusing bonggol tuh. Weh, enak sing nong, ternyata masih enak sing nong. Mas, hmm. sing nong gurih mas. Caranya seperti ini loh, mas. E, e, mas, ser, ser, hmm. mas, mas, mas, mas. mas. Ini pembelajaran mas lagi, belajar mas lagi. Ini... Aku orang guru so, loh, mas. Saya tadi belajar, aku belajar mas ini. orang guru. Ini. Tapi aku, aku, aku orang guru loh, ini cuma berbagi aku semoga bermanfaat terus oleh iwak berbagi itu kudunya diwai ya iya, iya tak kayak ilek no tak kayaknya iya doanya cukup mudah mas, bismillah ma'awan aku bismillah mawon. Mas, seperti ini. Sekitar, kupu-kupu. Oke. Sekitar kupu, -kupu. Okay. kupu. Eh. Terus. terus. Oke. lanjut Langsung kita lempar, Mas. Oke. Oke, hurufnya di rew. Entar Mas, Lembung. Jadi saya mancingnya itu di sela dua tiang rel kereta di atas ini di bawah rel kereta. Aduh. Kita tunggu. Setelah bagus. aku sing bontos di kowe, Mas. Aku sing bontos. Eh. Oh terus, bos, terus, ya, udah lumayan oh mantap, kurane <laughs> mas G. Oh. Tak <laughs> <laughs> <hah>, ha ha ha <laughs> Alhamdulillah, setrek lagi, mah. babon mas babon babon Ya okay, tenang. Hmm. Uh, <laughs> kan hmm. panjang, What? ini dia. <laughs> Mantap. Aku ku Katanya saya tidak mampu beli timbel mas, timah mas. Saya pakai batu, batu. karena saya pakai bandul batu ini ikannya pada kumpul semua. Batu. Ini alami dari alam, mas. Siapa oh, ya. oh, mas? Siapa? Mati. Oh, lagi hancurkan mati. Trek lagi mas. Oh, bukan udah <laughs> <Masso masso. laughs> Mas. Alhamdulillah dapat lagi, Mas. Ini dia gan, Uh, ikannya sangat cantik sekali. Siripnya, uh, warna nih. Kuning ke merah-merahan. Uh, jangan. Cari suket dulu, Mas. Lemit, Mas. Gitu. Monggo, Mas. suruh lempar. sabar mas sabar mas terus lagi mas terus Alhamdulillah, wah, mantep tenan masih, kira eh, strek mas, double strike mas, ui, double strike mas, yo, yo. yo. Wow, double, ya, mantep tenang, mantep. Da <laughs> <laughs> Mangon wising belum dapat sama sekali mas satu ekor pun oh, dia nah, belum nah, Dekamana, si yankan, mas. panik mas panik kuno lebo no Oke, okay, ini dia hasilnya mas. Wow, jam panen tenan hari ini. Gih, hasil salmon yang dia ini. Wow, okay. jam mantep ikan tahu semuanya. Oke, okay. Cukup sekian dulu perjouban kita hari ini karena sudah sore mas cuacanya juga agak mendung. Kita jumpa lagi di lain hari, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur terima kasih. Mantap.